amalan Mas Roin, Mas dalam terus video dulu Mas tukar. Mas Andi <tukar <tukar Andi nih Andi nih oh, e e terus di Mbak Tati Mbak Titik Pak Yanto Pak Jari pon makan-makan istirahat halo mbak ti oi mau dan ini lagi menuju ke Madura. Cetemak di Bangkalan. mantau siswa tumpah yeah. ya yeah. ya yeah. ya yeah. Alhamdulillah sudah sampai masjid sebetulnya